Menemani santai pagi kalian saat ini, bang Umi akan memberikan informasi terbaru menarik terupdate seputar idolah kita. tunggu pertama, persahabat kita lihat di sini sebuah unggahan yang selalu membanggakan kepada kakak Bilar, sahabat ya, yang mana di mana-mana banyak sekali hujatan terhadap lesi kejora. Tentu kakak Bilar ini luar biasa menyampaikan sebuah kalimat yang sangat luar biasa, persahabat ya, kakak Bilar ketika diwawancara di Intense. Menyampaikan bahwa istri saya, istri yang cerdas, dia tahu mana yang harus dipikirkan, mana yang tidak Wow, Masya Allah banget, Dan suatu kebanggaan untuk kita semua Bahwa Lesti Kejuara seorang istri dari Rizky Bilar ini, orang yang cerdas Mastabat, ya Walaupun banyak hujatan di sana-sini, tetapi Dede di Lesti mampu mana yang harus dipikirkan, mana yang tidak ini luar biasa membuat kita semakin bahagia dan bangga kepada kakak Bilar Mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik untuk Lesti Kejoran Momen ini diunggah oleh akun Senala Putih dan skor Bilar Ada kalimat caption pun dituliskan Istri saya cerdas, ngapain ngurusin dan mikirin haters gak penting mereka itu Kebanggaan lapor polisi aja lebih baik gitu sih, beres katanya Masya Allah, mudah-mudahan semuanya lancar mudah-mudahan kakak bilang dan tidaklah si dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik untuk berikutnya kita lihat juga para sahabat ada sebuah unggahan ketika papa daniel pop dance diwancara di channel youtube kopas tv persahabat yang mengenai liburan ke turki persahabat kita juga mendapatkan bocoran info langsung dari pop dance bahwa leslar dan keluarga besar hingga tim dari leslar entertainment ke Turki itu kurang lebih hanya cuma 10 hari, persahabat ya. Itu bocoran dari pub dance. Mudah-mudahan tentu kita mendapatkan kabar bahagia, kabar baik dari idola kita langsung liburan ke Turki, persahabat ya. Momen ini diunggah oleh akun Family and Leslar 23. Kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut. Ayah Daniel, Leslar siap berangkat ke Turki, katanya tuh. Doakan yang terbaik, persahabatnya mudah-mudahan semuanya selama sampai tujuan, mudah-mudahan semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berikutnya, kita lihat juga persahabat di akun Instagram yang sama. Di sini kita lihat alasan Rizky Bilar: pilih Turki sebagai tempat bebimun persahabat. Ya, itu adalah keinginan Lesti Kejora. Lesti Kejora juga inginnya sebulan ya, persahabat, ya. Tetapi dengan usia kandungan tidak lesti, kekabilan nggak mau ambil risiko. Tentu sudah disampaikan oleh Papdans tadi Kurang lebih hanya 10 hari saja di Turki Mudah-mudahan semuanya lancar Dan kita tentu menunggu vitamin Kejutan bahagia yang disuguhkan langsung dari idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya kita lihat juga bersahabat di sini ada sebuah unggahan yang luar biasa Vitamin di jam poci semalam bersahabat Yaduh kakak Bilar tuh lagi dikasih Makanan Roku-Roku katanya itu Masya Allah Salfo sama tangan dari Elasti yang lagi ngasih makanan kepada suami tercinta <laughs> Cute banget pak ya Doakan selalu yang terbaik untuk idola kita Udah selalu sehat dan selalu bahagia Momen ini diunggah oleh akun laslar.lovers Tentu banyak dibaca di komentar Banyak respon yang diberikan dari para fans Yakni dari akun istiqomah mengatakan gak bisa tidur aku tuh takut ketinggalan pesawat katanya tuh masya Allah banget ya setia dari fans, Lesla lovers selalu membuat kita bangga. Mudah-mudahan selalu solid, selalu kompak untuk selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita. Berikutnya juga kita lihat persahabat. Di sini ada komentar lain diberikan dari akun elly dot selfie lima. Aduh, semalam ketiduran mereka berangkat belum ya? Mana koperku belum prepare lagi? kasih tahu aku ya kalau mau pergi ke Turki katanya tuh soalnya mau ikut di sana mau beli kebabnya Pak dan mau buang markona ke dasar laut Turki. Doke banget nih komentarnya persahabat ya. Yuk kita doakan yang terbaik mudah-mudahan selama sampai tujuan untuk Leslar keluarga dan tim. Selanjutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan luar biasa juga. Alhamdulillah suatu kebanggaan. Instagram Dede Elastic Kejora Ini followersnya sudah mencapai 23,7 juta Makin banyak Makin rame saja Yang mengidolakan Yang mensupport Dedek Lesti Kejora Masya Allah Congrats Dedek Lesti Kejora Alhamdulillah semakin banyak yang sayang terhadap Dedek, Masya Allah Mudah-mudahan selalu banyak orang yang selalu mendoakan Mendukung yang terbaik untuk idola kita dan selanjutnya ada sebuah unggahan juga persahabat dari akun Danis Jiwan Lawasa di sini mengunggah sebuah postingan dari IG-nya Wanda Harani persahabatnya. Ini ada sebuah kalimat fitting dice Wanda Project. Wow di situ ada kakak Bilar Masya Allah. Ini adalah project laki-laki idaman banget persahabat. Ya Alhamdulillah kembali seorang Risti Bilar. Ini masuk dalam deretan tentunya Project laki-laki idaman ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah proyek laki-laki idaman semua ini, Leslar, Lesli kejar Rizky Bilar, tuh masuk persahabatnya yo, doakan saling terbaik mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kesuksesan untuk idola kita dan berikutnya juga, ada sebuah unggahan dari Indosiar, ini posting live Instagram dari tentunya acara juragan 11 persahabatnya ya, tetapi kita salfok banget sama Penyampaian dari Ibu Harsiwi Ahmad Di persahabat ya Perhatikan Ibu Harsiwi situ Berkomentar dalam live tersebut Dedek Elasti dan kakak Bilar Nanti juga ada katanya Tuh dicatat persahabat ya Nanti Dedek Elasti dan kakak Bilar Bakal ada di acara juragan 11 nih. Wow makin gak sabar Makin tentunya Kita penasaran kejutan Yang akan diberikan oleh Dedek Lesti Kejora dan Kakak Rizky Bilar tampil kembali di panggung Indosiar. Mudah-mudahan ada kabar baik dan jadikan vitamin manja di pagi hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dari informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.